Jadi ini mesti Black bikin special video ini untuk menjelaskan apa sih program VIP itu. Jadi program VIP ini adalah program yang emang ada free penjemputan dari stasiun kediri atau terminal kediri. Nah itu sebabnya ini dinamakan dengan program VIP. Karena mengapa? Karena sometimes ketika ada uh, students yang memang dia punya target untuk tetap Inggris dan Inggris Course One dan dia dari luar Kediri, ketika datang di terminal Kediri atau di stasiun Kediri kebanyakan dari mereka tuh bingung gitu harus pesan uh, mobil online dulu, motor online supaya bisa langsung datang ke kampung Inggris Happy English Cross nah mulai sekarang kamu gak perlu khawatir lagi karena di Happy English Cross One ini ada program VIP yang memiliki durasi pembelajaran bervariasi mau dari dua minggu ada kemudian tiga minggu juga ada kemudian ada satu bulan dan bagusnya lagi program VIP ini selalu dibuka setiap bulannya per tanggal 10 atau tanggal 25 Jadi kalau semisalnya misalnya nih teman-teman pengen masuk di tanggal 10 Berarti sebelum tanggal 10 silahkan daftar Kemudian kalau semisalnya masuk tanggal 25 ya silahkan daftar Nah kemudian tentu saja dengan durasi yang bervariasi pembelajarannya itu ada 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan tentu saja biayanya pun juga berbeda. kalau untuk yang dua minggu itu satu juta empat guys. kemudian untuk yang 3 minggu adalah satu juta delapan kemudian kalau yang satu bulan itu dua juta empat tapi nggak perlu khawatir karena sesuai kok dengan yang kalian bayarkan dan kalian akan mendapatkan fasilitas yang full banget mulai dari program kelasnya, program campnya, asrama tempat tinggalnya kelas semakan tiga kali, tuh kan. Jadi nggak perlu repot lagi buat ngeluarin biaya hidup ketika kamu di sana. Cukup satu juta empat kamu sudah dapat semuanya, tuh asik banget kan? Itu sebabnya kenapa kalian harus buruan daftar di program VIP ini, oke? Okay? Nah, sekarang misi akan jelaskan tentang fasilitas yang akan didapat. tapi misi akan jelaskan untuk yang program VIP yang 2 minggu ya. Untuk yang tiga minggu dan juga satu bulan, kalian bisa cek di postingan Instagramnya Kampung Inggris Happy English Course One. Nah, untuk fasilitas yang program VIP 2 minggu ini, kalian akan mendapatkan asrama Camp sesuai yang sudah tadi bilang. Kemudian makan tiga kali sehari. Laundry tuh, enak banget kan. Kalian cukup fokus aja belajar di Happy English Course One selama dua minggu dan semuanya udah beres semua. Asik ga tuh? Tuh, makanya cepetan daftar ya di program VIP ini Kemudian selain laundry, kalian juga pastinya akan mendapatkan sertifikat. Dimana nanti di sertifikat tersebut juga ada nilai kalian. Dari grammar, speaking vocab kayak gitu-gitu. Nah lanjut lagi ke modul. Terus ada free cow setting Course one dan juga free handbag dari helping Course one. Dan ya, yeah, remember, kelasnya itu masuknya Senin sampai Jumat. Di mana satu harinya ada 4 kali pertemuan dan remember, kalau kalian tinggal di English Camp Happy English Course 1 wajib berbahasa Inggris ya kita tahu sih bahwasnya teacher tidak selalu memonitor kalian selama 24 jam ya karena basicnya juga sama human being jadi kalian harus punya prinsip sendiri untuk keep your English when you stay in Happy English Course 1 biar kalau kalian sudah berprinsip maka wherever you are kalian akan selalu keep the English one. apa tujuannya untuk keep English everywhere? itu untuk menstimulus kalian atau untuk menstabilkan kalian agar terbiasa menggunakan bahasa Inggris sehingga bisa lancar untuk speaking bahasa Inggrisnya. Nah, jadi kayak gitu, guys. Terus hadiahnya juga tidak materi yang dapat selama program VIP apa? Oh Banyak dong, guys. Jadi yang pertama adalah kalau untuk program kelasnya, kalian akan belajar tentang grammar. Tapi di member ya. Happy English Course One ini mengajarkan dari basic ya. Jadi semua program memang ketika kalian masuk ke sana nggak ada yang langsung advance. Semua dari basic, dari mulai basic banget bahasa Inggrisnya. Biar tahu dulu kemampuan kalian kira-kira basic udah paham betul nggak? Kan kalau percuma kalau semisnya basic nggak paham langsung ke advance ya. Nggak bakal masuk, gitu ya. Jadi perlu digarisbawahi bahwasanya kursus di Happy Ghost Course One ini harus dari basic, gitu ya guys. Kemudian kalian juga akan mendapatkan tensis nomor 1 sampai 6 untuk yang program 2 minggu ini Kemudian ada writing, speaking, daily expression, daily vocabulary, listening, dan juga deep passion. Dan juga jangan khawatir guys, setiap minggunya otomatis kalian akan menghadapi yang namanya oral examination Ujian lisan. mengapa demikian? Karena itu untuk menguji coba, seberapa paham sih kalian belajar satu minggu di fingernails person itu nilai-nilainya per minggu itu akan diakumulasi untuk di minggu terakhir kalian yang sebelum menerima sertifikat tersebut gitu. dan kemudian untuk program asamanya itu ada daily conversation pronunciation, religious meeting nah jadi minta tolong nih buat teman-teman harus siap dengan jam-jam yang ada di happiness course 1 karena tidak dipungkiri kita belajarnya benar-benar fokus dan kalian hanya dituntut untuk konsisten dengan belajar setiap hari So, kayaknya kalian harus berdua daftar di program VIP ini Ini murah banget sih Udah murah, dapat semua fasilitasnya So, apalagi guys, berdua daftar ya di admin kita Atau bisa cek di sosial media kita And semoga video ini bermanfaat dan juga komentar dong Kira-kira next video mau video apa nih guys Oke, okay? see you guys, thank you, bye-bye